Rahayu, rahayu, rahayu sagunging Dumadi. Selamat berjumpa kembali dengan video saya Jawa Kawedhar. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang perjalanan Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan Siapakah sebenarnya Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan tadi? Benarkah Dewi Nawang Wulan itu bidadari yang turun dari kayangan? Sekitar abad ke-14, ada sosok pemuda yang bernama Joko Tarub yang memiliki gelar Ageng Tarub yang dianggap sebagai leluhur dari dinasti Mataram yang menguasai tanah Jawa. Menurut sumber dari masyarakat setempat, ditemukannya reruntuhan makam Joko Tarub di desa Widodaren Gerihnawi, Jawa Timur, yang menjadi bukti, adanya pertemuan antara Joko Tarub dengan Dewi Wulan. Sosok Joko Tarub sendiri disebut sebagai seorang yang gagah perkasa dan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan Gunung Gramet. Di gunung itu terdapat telaga yang berlokasi di Desa Widodaren Gerih Ngawi. ...wilayah Jawa Timur. Pada saat itu dirinya melihat ada tujuh bidadari yang sedang mandi. Karena terpikat oleh ketujuh bidadari tadi... ...maka Joko Taro pun mengambil salah satu selendang... ...yang berwarna oranye yang sedang disampirkan... ...di dahan pohon yang ada di sekitar Telaga tadi. Ketika para bidadari selesai mandi... Mereka berdandan dan ingin kembali ke kayangan. Salah satu dari bidadari yang bernama Dewi Nawangwulan tidak bisa ikut kembali ke kayangan. Karena selendangnya yang hilang, ia pun akhirnya ditinggalkan oleh para temannya. Lalu Joko Tarub pun datang dan berpura-pura ingin menolongnya. Dewi Nawangwulan akhirnya ikut dengan Joko Tarub. Dan singkat ceritanya, mereka berdua akhirnya menikah. Ini salah satu cerita legenda Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan. Benarkah Dewi Nawang Wulan itu adalah bidadari yang turun dari kayangan? Ternyata sosok Dewi Nawang Wulan bukanlah berasal dari kayangan dan juga bukan seorang bidadari tetapi merupakan perempuan yang sangat cantik yang berasal dari tanah Pasundan yang dikenal dengan tanah Perahiangan. Perkawinannya Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan sudah berjalan 17 tahun dan dikaruniai seorang putri yang sangat cantik seperti ibunya yang bernama Nawang Sasi. Pada saat itu Joko Tarub sedang berduaan dengan putrinya karena Dewi Nawang Wulan sudah meninggalkan mereka semenjak Nawangsasi ini masih keadaan masih bayi. Kepergian Dewi Nawang Wulan disebabkan karena Dewi Nawang Wulan marah saat mengetahui kalau selendangnya yang hilang waktu mandi di sendang tadi yang mengambil adalah Joko Tarub. Semenjak kepergian ibunya, Joko Tarub mengabdi kepada Prabu Brawijaya, Raja Majapahit dan Jako diangkat sebagai sesepuh desa dan diberi nama Kia Gentarub. Pada suatu hari, Prabu Brawijaya mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesa Nular supaya dirawat oleh Kia Gentarub. Utusan Prabu Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Kibuyut Mahasar, dengan anak angkatnya, Bundan Kejawen. Ki geng Tarub mengetahui kalau Bundan kejawen sebenarnya putra kandung Prabu Brawijaya maka pemuda itu pun diminta agar tinggal bersama di desa Tarub Sejak saat itu Bundan kejawen menjadi anak angkat Kia Genng Tarub dan diganti namanya menjadi lembu peteng Joko Tarub terus menceritakan bahwa ibunya berasal dari tanah pasundan putrinya Dewi Nawangsasi sangat terkejut Mendengar cerita dari Tia Gentarub, ayahnya, karena selama ini beredar di masyarakat sekitar bahwa ibunya adalah seorang bidadari dari kayangan. Tia Gentarub kembali menceritakan, 17 tahun yang lalu, sebelum Nawang Sih lahir, ada tujuh wanita cantik bersama beberapa laki-laki datang dari barahyangan datang ke Tarub, sebuah pedukuan terpencil yang berada di kawasan hutan lebat. Tujuh wanita ini adalah putri dari tiga Brahmana yang tinggal di Parahyangan. Ketiga Brahmana itu bernama dan yang Suci dan yang Langlang Wisesa dan dan yang Wulungan. Mereka semua mengaku memiliki ibu yang berasal dari Jawa. Jadi ketujuh wanita yang dikira berasal dari Kayangan tadi ternyata memiliki darah Sunda Jawa. Ketujuannya cantik datang ke Tanah Jawa karena petunjuk ayah mereka Ayah mereka adalah gulungan Brahmana mengikuti petunjuk gaib yang diterima Kemudian putri-putri mereka diperintahkan untuk menuju ke timur Menuju ke tempat yang disebut Amajang Wulan, Tinaruban Yang artinya di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarub Karena itu ketika ada pemuda mengaku bernama Wuku Tarub Laki-laki yang mengantar tujuh perempuan itu pun menjadi gembira, karena pengembaraannya selama ini mereka berhasil menemukan Joko Tarub. Oleh karena itu, sesuai wangsit yang diterimanya, maka tujuh perempuan itu meminta pemuda bernama Joko Tarub untuk memilihnya. Joko Tarub akhirnya memilih Roro Purwacii. Yang merupakan nama asli Dewi Nawang Wulan, tetapi adiknya dari Dewi Nawang Wulan, Roro Purwaci yang bernama Roro Asri, memilih untuk menemani kakaknya. Joko Tarub memilih menyembunyikan identitas dua perempuan dari para hyangan tersebut kepada warga sekitar. Kenapa? Karena hal ini. Putri yang berasal dari Brahmana, yang menikah dengan Kesatria, bahkan Joko Tarub, identik berasal dari kaum Sudra. Karena berasal dari desa terpencil, nantinya akan mengalami kesulitan karena aturan dari Dharma Sastra. Asal-usul Roro Purwaji yang tidak jelas membuat masyarakat nantinya tidak mempercayai bahwa dirinya berasal dari Kahyangan. Joko Tarub akhirnya memberi nama Nawang Mulan. Nawang Mulan berarti menatap rembulan. Sebab ibumu itu memang seperti rembulan kecantikannya. Ini cerita Joko Tarub kepada anaknya Dewi Nawangsasi. Dengan berjalannya waktu, Nawangsih dinikahkan dengan bundan kejawin. Yang merupakan pangeran dari keling Mojopahit. Petunjuk dari Brahmana tersebut mulai menemukan titik terang. Setelah Kiageng Tarub meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bundan Kejawen menggantikannya sebagai Kiageng Tarub yang baru. Dari perkawinan Nawangsasi dengan pangeran Bundan Kejawen, melahirkan Kiageng Wonosobo, Kiageng Getas Pendowo, dan Dewi Roro Kasian. Dari Ki Ageng Getas Pendowo, lahir Ki Ageng Selo, dari Ki Ageng Selo, berputra Ki Ageng Enis, Ki Ageng Enis, berputra Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan berputra Panembahan Senopati Raja Mataram. Dari sinilah Nawang Wulan dan Joko Tarub menurunkan raja-raja di Tanah Jawa. Demikian sedikit sejarah dari Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian saya. Semoga para pemirsa selalu sehat dan tetap bahagia. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumati.